Hey yo, welcome back again. Masih bersama gua, adiknya lo sini Oke, okay, brother and sister and farma fucking together semuanya semuanya ya bosku. Like bosku, jangan sampai lupa like, comment dan subscribe nya ya bosku. Karena subscribe itu gratis. Tetap dukung gua dan selalu dukung gua ya bosku. Supaya gua terus semangat untuk memberikan konten-konten uh, yang menghibur kalian ya bosku ya supaya kalian happy semuanya bosku alright brother kali ini kita juga masih bermain dengan si buah-buahan segar dan permen-permen manis ini ya bosku alright bosku kali ini gua bawa modal yang gak gede lagi ya bosku kita bawa modal yang standar, standar aja ya bosku Alright bosku semoga kali ini permen-permen dan buah-buahan ini memberikan yang cuan-cuan cuan yang lumayan bosku Oke kita langsung bahas spin aja nggak usah ragu nggak usah takut nggak usah gundagulena atau gelisah ataupun galau ya bosku Kita langsung bahas spin aja semoga kita diberikan cuan yang mantap kali ini ya bosku Lu nggak pecah Nah gitu alright wih kali 50 bosku ayo wih mantap sekali wih tambahan lagi kali 12 mantap sekali bosku alright mamen yungs yungs enggak tuh auto sensasional enggak tuh iya kan coba kalau gua nggak by spin gue belum tentu dapet bom kali 50 itu pecah itu bosku itu dia cara mancingnya bosku ya langsung aja kita lihat RTP nya ya bagi yang belum tahu lihat RTP nya di mana lihat RTP itu pengembalian ke pemain ya, Bosku, dari jumlah kekalahan pemain-pemain sebelumnya dikumpulkan dan ketika sudah tinggi itu langsung diberikan pengembalian ke pemain yang selanjutnya, ya Bosku. Makanya kita perlu cek RTP-nya yang mana yang lebih tinggi, yang mana yang lalu yang valid juga ya, Bosku. Jangan sampai kita tertipu sama yang tidak valid ya, Bosku. Makanya kita cek cek dulu RTP nya linknya gua taruh di tentang channel bosku di tentang channel lengkap semua link untuk daftar situs yang gue mainin ini situs game yang paling gacor paling paten ini ya langsung aja se semuanya langsung ceki cerut ke tentang channel bosku ya gabung juga di grup ya gue ya di di grup ya gue juga kita berbagi sharing sharing ya bosku mengenai pola pola gacor jam jam gacor serta trik trik gacor serta RTP-RTP terbaru terupdate setiap harinya bosku nggak usah ragu lagi langsung aja ceki cerut ke tentang channel ya bosku di sana linknya lengkap ya bosku oke mantap sekali bosku itu udah dapat profit sebenarnya ini ya bosku ya tapi karena baru sebentar jadi enggak langsung gua waiter ya bosku ya karena ya namanya RTP lagi tinggi kita manfaatkan dulu aja bosku ya kalau misalnya sudah udah mulai dirasa agak seret agak kurang pecah di luarnya langsung aja berarti kita waktunya untuk cabut atau kalau kita dapat uh, bonus kita udah dapet jackpot yang lumayan gede jangan lagu lagi ya jangan Jangan kita tamak, jangan kita serakah atau greedy ya bosku Itu yang menyebabkan kita habis ya bosku Walaupun kita dapat jackpot gede sebesar apapun Pasti habis bosku Jadi gue ingatkan sekali lagi Bagi yang belum pernah juga bermain game kayak ginian Bermain game slot online ini Jadi gua saranin gue anjurin untuk jangan mencobanya ya bosku Karena Ketika lu udah mencobanya, lu pasti bakal ketagihan, bosku. Kalau lu lo, lo menang, pasti lu bakal ketagihan. Kalau lu kalah, pasti lu bakal mengumpat. Ya, mengumpat atau marah-marah, ya, bosku. Jadi, jangan, ya, jangan coba-coba, ya, bosku. Apalagi kalian menggunakan uang-uang yang bukan uang bebas atau uang dingin, bosku. Ya, jangan pernah main game ginian menggunakan uang panas, ya, karena main game ini hanya bertujuan untuk mencari hiburan bosku jangan dijadikan untuk mata pencaharian ya jangan dijadikan untuk mencari bahan mencari uh, nafkah keluarga apalagi yaitu jangan sekali-sekali ya bosku kalau kita mau cari-cari uang rokok aja ya bisalah ya lu lihat aja sekitar harinya kalau kita mau cuman buat beli ya, rokok-rokok aja mah pasti dapat ya bosku ya lihat aja di video-video gue sebelumnya jangan lupa tonton juga video gue selanjutnya hmm, kalau gua upload video gue silahkan ditonton ya bosku ya woi sensa terus nggak ada habisnya sensa terus mantap bosku jangan di skip ya bosku dilihatin aja ya. kalau kita dapat sensasional ini dinikmatin aja dulu ya Kita main bet bet receh jadi wajar aja. Ya. Kalau sensasionalnya cuma dapat 42 ribu juga udah dapat sensasionalnya bosku. Namanya juga bet receh, ya. jangan jangan jangan iri jangan pengen mencoba seperti orang-orang yang barbar -bar itu. Orang-orang yang barbar -bar itu mainnya itu dia memang gila itu. Kalau nggak benar-benar orang kaya ya mungkin dia pakai akun bandar kali ya. Jadi jangan diikutin, jangan ditiru ya bosku ya Kita pakai model kecil ya harus bermain kecil-kecil aja santai-santai aja bosku ya Jangan ikut barbat juga ya bosku Kalau lu rasa lu yakin ya silakan aja bosku ya Yang penting itu kan memang keyakinan ya Keyakinan yang tinggi, percaya diri yang tinggi akan membawakan diri anda kepada keberuntungan ya bosku Tak ada habisnya sensasional terus ini mantap sekali. Oh right nice sekali bosku. uang lagi nih bomnya Oke enggak apa, apa ya bosku sudah lumayan banget modal gratisan gitu ya kita dapat 80.000 ya oke udah dapat 187 ya bosku kita coba diturboin 10 kali dulu ya kita turbo 10 kali dulu ya bosku semoga kita dapat gratisan ya bosku Oke okay, nice sekali ya bosku sensasionalnya mantap sekali dapet 75.000 kita sudah dapet 123.000 sekarang ini oke okay, mantap sekali bomnya pecah terus ya bosku besar-besar semua nih bomnya nih mantap sekali just Marco just top Marco top ya bosku Oke okay, dapat nice lagi bomnya banyak sekali bosku nice banget bosku, ya. udah dapet 248.000 kita ya bosku kita coba kita turboin 10 kali lagi ya <tuh> semoga jadi turbo 10 kali ini kita dapat gratisan kalau nggak dapat gratisan mungkin gua akhiri aja ya kita withdraw aja kita nggak perlu banyak-banyak karena kita sudah dapat profit yang cukup ya bosku udah dapet rokok 5 bungkus ini ya Oke langsung aja ya buat yang belum like Komen dan subscribe silahkan di like, di komen, di subscribe ya bosku. Komen apa aja di kolom komentar silahkan langsung aja ceki cerut bosku ke tentang channel di sana lengkap linknya ya. Oke okay, thank you banget buat yang udah like dan komen dan subscribe ya bosku. Jumpa lagi di konten gua selanjutnya. See you guys, I love you, bye bye.